lumayan uh, lagi panas banget jadi mohon dimaklumi oke okay. <laughs> kita lihat di sini untuk kamu ada nine of ones oke okay, bagus kemudian ada eight of ones oke okay. kemudian ada four of ones oke okay. yang aku lihat di sini ada satu orang ya ada satu orang yang kayaknya pusing banget dia tuh pusing banget kalau mikirin kamu gitu ya atau begitu juga sebaliknya mungkin gitu ya uh, tapi pusingnya itu di sini lebih ke arah uh, dia pengen gimana caranya bisa berhubungan uh, yang serius gitu loh dengan kamu ya di sini kayak pengen banget gitu loh ada ada seseorang yang uh, bisa bener-bener dari hati yang terdalamnya itu bisa satu frekuensi bisa memahami gitu ya dan mungkin untuk untuk beberapa orang hati-hati ya di sini ada yang datang kembali gitu ya di sini datang kembali uh, tapi mau niat ya mau niat dari hati yang terdalamnya tuh Yang aku lihat ada kaitannya dengan ke arah pernikahan mungkin kayak dia merasa menyesal dulunya kemarin-kemarin gitu kan terus uh, Oke okay, kamu mau apa gitu kan kalau kamu mau nikah ayo gitu aku siap gitu. Ya jadi yang aku lihat di sini dia ngasih negosiasi, dia ngasih uh, supaya kamu tuh bisa memilih ataupun kamu tuh bisa mempertimbangkan dia lagi gitu loh, supaya masuk dalam kehidupan kamu. Karena yang aku lihat di sini kayaknya kalau dari segi energi ya, kalau dari segi energi di sini Kayak masih benar-benar, uh, dia itu masih benar-benar ngeliatin kamu banget. Entah kamunya masih ngeliatin dia atau enggak, tapi yang aku lihat di sini, dia masih benar-benar nggak bisa ngelupain kamu gitu loh, sampai-sampai kayak punya niatan uh, ke arah yang lebih serius gitu loh, supaya kedepannya bisa berdua dong sama kamu gitu ya, supaya ada hal-hal yang serius gitu dong sama kamu ya. Yang aku lihat di sini jadi... Hati-hatinya itu ya, untuk beberapa orang yang mungkin ngerasa sakit hati, ya, berarti jangan dong gitu ya, jangan diteruskan. Tapi kalau untuk kamu yang memang uh, mau menerima dia kembali gitu ya, mau menerima sosok ini lagi, mungkin silakan aja gitu yang aku lihat di sini ya. Tapi memang harus dilihat dulu niatannya apa, karena kalau untuk beberapa orang di sini, niatannya pengen ke arah yang serius gitu ya. Niatannya pengen ke arah yang serius. Tapi untuk beberapa orang niatannya itu memang berbeda-beda gitu loh. Tergantung dari motivasi, lingkungan, budaya, kemudian juga dari keinginannya dia ya gitu. Karena kadang kalau kalau kita udah tahu gitu ya, kalau kita udah tahu seseorang, biasanya kita tahu juga gitu loh niatannya dia nanti kalau berhubungan dengan aku tuh Bakalan serius atau enggak Itu bisa kelihatan gitu loh Dari sikapnya dia Kemudian juga dari Seberapa seriusnya dia dalam Berinteraksi dengan kamu gitu ya Dan itu memang harus dilihat gitu loh, Harus bener-bener dilihat banget gitu Yang aku lihat di sini Karena mencerminkan banget gitu Mencerminkan banget uh, Kedepannya ya Kedepannya dari hati yang terdalam Uh, atau ada ada maksud-maksud tertentu gitu ya bisa juga gitu yang aku lihat di sini dan kadang yang aku lihat di sini niatnya nggak cuma satu sih jadi dia mungkin cuma nyebutin satu doang tapi ternyata dia punya tiga lagi yang lain gitu jadi total ada empat empat niatan dia ketika uh, pengen menjalin hubungan lagi dengan kamu kayak gitu ya jadi yang aku lihat di sini niat niatnya beda-beda ya di sini kalau kamu pengen tahu niatan dia dari hati yang terdalam selain dari ke arah pernikahan mungkin uh, bisa personal reading gitu ya kalau memang cocok dengan kamu gitu kita lihat di sini untuk zodiaknya ya kalau dari zodiaknya di sini yang aku lihat ada kaitannya dengan Sagittarius, kemudian juga aries kemudian ada Leo ya, karena di sini once semua gitu loh ya. Kemudian kalau dari kartu zodiak kita lihat ya, kalau dari kartu zodiak untuk kamu di sini ada Aquarius di sini, kemudian ada Scorpio. Kemudian satu lagi kita lihat di sini ada Gemini ya. Pas banget lagi Gemini ada di sini ya. Kayak ada dua juga. Gitu dua kubu gitu ya. Jadi uh, memang tiap orang beda-beda gitu ya. Dan tergantung juga dengan zodiaknya juga ya. Kayaknya gitu loh. Kayak kayaknya zodiaknya juga mempengaruhi dia dalam berpikir juga gitu. ya aku lihat di sini ya. Seperti itu yang kelihatan di kartu, ya. Untuk kamu ini masih belum, uh, masih belum ya, karena masih ada uh, waktu, gitu kan, beberapa menit. Jadi, kita baca kartu yang lain. Mungkin ada hal-hal yang mau ditunjukkan dari kartu, gitu kan, sebagai bonus bacaannya. Oke, okay, ada the tower, sesuatu hal yang mengagetkan untuk kamu, gitu ya, uh, yang bikin kamu terkejut. Mungkin juga. Berasal dari alasannya, gitu ya. Alasannya, kenapa dia kembali, atau mungkin kenapa dia mendekati kamu, gitu ya. Kalau misalkan ada orang baru, kayak gitu ya, tapi rata-rata orang lama. Jadi, ada, ada hal yang bikin kamu terkejut, gitu loh, ya, yang kayak kamu nggak nyangka hal tersebut keluar, gitu loh, dari mulutnya dia. Bukan karena yang negatif atau sesuatu hal yang... Uh, keluar dari mulutnya dia kayak apa apaan gitu ya kayak uh, kayak sumpah serapa gitu enggak bukan tapi lebih ke arah kenyataan gitu loh kenyataan realita yang uh, dia ucapkan itu mungkin agak sedikit uh, membuat kamu tuh jadi berpikir ulang gitu yang aku lihat di sini. Kemudian untuk kartu berikutnya di sini ada the world ya the world itu di sini menginformasikan bahwa Oke, okay, untuk orang yang ngedekat ke kamu nggak terbatas kok dengan uh, dengan dari zodiak yang kelihatan ya. Jadi, bisa dari elemen mana aja, bisa jadi siok yang mana aja gitu kan. Bisa dengan uh, siapa aja gitu sebetulnya. Oke, okay, itu yang kelihatan di kartu. Bye-bye, sampai jumpa di pembacaan aku berikutnya.